Nah misalnya satu daun ini Baru jual Sopi seharga Rp. 10.000 Ataupun lima 5.000 Dengan ya modalnya Paling modal media lumut sama Cup Modalnya paling Rp. 1.500 Rp. 2.000 Bagaimana sih menyikapi beberapa harga tanaman yang turun padahal kita dulu belinya mahal dan Fahri mau kasih tips nih supaya kita bisa jual murah tetapi tetap untung. Nah, caranya dengan bertani. Sobat sekalian namanya bisnis itu fluktuatif ya kadang naik kadang turun. Semuanya seperti itu Fahri yakin semua bisnis tidak ada yang stabil termasuk untuk tanaman. Tanaman juga mengalami kenaikan dan penurunan termasuk dari segi harga. Mungkin sobat dulu belinya mahal, nah sekarang mungkin harganya beberapa turun. Nah bagaimana menyikapi hal tersebut supaya kita bisa jual murah tetapi tidak rugi karena dulu belinya mahal. Nah Fari akan bagi tipsnya supaya kita bisa jual murah tetapi tetap untung dan tidak rugi. Sobat penasaran, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, sobat sekalian, Fahri panen Raffidovura tetras firma atau monstera jini. Jadi, investasi itu bisa berupa bangunan fisik, ya, tapi juga bisa berupa bibit atau induk tanaman yang suatu saat kita panen ini udah panjang banget. Jadi e, daunnya nanti akan jadi banyak. Nah, ini Fahri yang jual di Shopee ya, nanti per daun. Oke, kita potong segini deh. Panjang banget. Tuh, Wah, kayak rel Tamia ya. Ini philodendron microstictum. Ini juga panen. Ini kok-koketok nih. Wah, kok ini kan? guspek. Ini nggak bener ya. Terus ini rafidovora pertusa ini nanti dipotong satu daun-satu daun ya begini terus ini ada Brantianum singonium black arrow ini ada Florida Ghost ya gudendron Florida ghost nah ini tadi tetraspirmanya Karena memang di sini udah panjang-panjang, kita akan panen Philodendron bilite varigata. Eh, Philodendron bilite yang biasa ya. Ini mojitonya juga benar lagi siap panen. Udah ada yang sampai bawah-bawah nih, harusnya udah dipanen Mojitonya. Kita panen sekalian deh. Kalian lewat. Ini panjang banget nih. Wow. Nyangkut daunnya. Wah. Nih panen mojito kita taruh dulu kita mau ke bilite ori nih bilitenya udah panjang jadi biar jadi banyak kita potong ya di sini Bismillahirrahmanirrahim nya enak kayak bau mawar. Potongan dari Nerudendron bilite itu baunya kayak bau mawar. Tinggal diurai nanti Ini akarnya udah sini-sini -sini ya sekalian philodendron bilite atau kabel businya itu baru diurai sama mas wawan karena akarnya itu udah kemana-mana ya di baru diurai akarnya karena sudah gak susah untuk diambil filodendron bilite yang ori itu batangnya atau maksudnya tangkai daun atau petiolnya itu urin Ini sebelahnya ada Cisus quadrigularis Cisus Ini hamparan anturium Itu lagi pada berbunga Ini singonium Mojito nya juga Udah siap panen ya ini Udah panjang-panjang Tapi -panjang. besok karena Udah sore nah, Jadi kalau Kita investasi Indukan-indukan seperti ini, kita tinggal panen kalau anturium ya bijinya. Kalau pilo-pilo biasanya kami cacah caca Ini bilite yang gede yang ori masih ada, ada juga di sini. Melano. Ini ada bopsi bopsi ini ada silangan antrium Forgetti dengan peci diplomannya udah gede-gede toh Magnificum verde ini ada Begonia Brevi ini akarnya kayaknya udah susah nih kayak gini ke sini, sana terus turun dipotong aja kalau yang masuk ini masih bergetah getahnya ini aromanya kayak Manga. mawar mangga muda juga bisa itu juga di situ ada philodendron David Sony gede banget terus itu uh tuh yang gede banget tuh adalah Paraiso Verde tuh pisangnya udah mau panen. Itu ada hukeri yang black. kayak apa akarnya? ini akarnya sangat di banget. Tuh. sangat kontras dengan warna tangannya. itu. Tuh. panen kilodendron bilite original. kodro. Ini ada ficus septica varigata motifnya mewah banget. Tak kalah sama monstera marble. Itu hamparan monstera nih. Nah besok kita perbanyak lagi jadi banyak nih. tempatnya udah nggak muat. monsteranya keren kan? Monsteranya. Ini yang buat dijual di Shopee. Ini Om Yogi Milanis. Halo. Lagi apa nih? Ngepoti apa nih kak? Ya ada dan Sony Giant. Itu kapan ngetoknya Ini. Oh. Uh, tadi pagi karena dan solis sudah menulis. Belah mana? Belah sana banyak. Oh banyak. Ya. Singon yang pakerau sama berantianu. Ya. Ekonomis ya kak. Ya ekonomis Kalau beli di mana kak? Beli di pasar banyak. Ha? Boleh ngennya nggak kak? Uh, Alangkah banyak tuh kalau beli nggak usah menawar. Biar tanamannya subur ya. Ya bagian dari eh, sedekah kita oke, jadi kalau kadang tanaman kita kok nggak subur kenapa sih, coba diingat-ingat mungkin dulu nawarnya kebangetan kali ya itu so, pengaruh ya? ya, pengaruh sih. kalau beli di mana ini, Kak? di pa, Shopee, bisa, Oke, di Shopee, VarioChip ini kok ada Flory, jagus nih? ya, Kompet di Trasferma Lagi ngapain, Kak? lagi ngebangin ini, Kak pot, lo nanti esnya tumpah bah, nggak kan nggak pakai kuah esnya kak? Oh. Buat apa tuh itu? Buat nanam itu. Oh buat nanam caca hanya. Menanamnya oh, pakai itu? Ya, Tempat pakai, es. Pakai lumut. Medianya pakai lumut ya? Biar cepat, bagus akarnya cepat ribun okay, biar hai. bisa dipisah ke media yang sebenarnya Oke. Okay. Oke okay, kita lihat nih. Ini daun nya gedem-gedem ya Allah Kayak monstera nih Tuh gedem-gedem ya Ini lagi dipropagasi Nanti ditanam per daun-per daun Itu daun. apa Kak? Ini rapi dobra verdusa Kok kayak plastik ya? Uh, kayak palsu ya, kaya... nah, nah, ya. Ini, Kak Nggak nih Kak? Sudah sobek-sobek Daun besar-besar Verdusa Sobat sekalian ini Fahri panen Singonyo Mojito, ini Alhamdulillah Mojito di Fahri Orchid, walaupun dia udah gede-gede terus penyulur panjang-panjang tapi motifnya tetap bagus ya. Ini orang-orang bilang yang jenis mod light, nah untuk menyikapi harga tanaman yang mengalami penurunan sobat bisa Ditani seperti ini ya, dengan ditani seperti ini misalnya dulu Fahri beli bibitnya itu 3 daun 150.000. Nah kalau sekarang dengan panen seperti ini misalnya kan harganya udah turun nih. Nah misalnya satu daun gini Fahri jual di Shopee seharga 10.000 ataupun 5.000 dengan ya modalnya paling modal media lumut sama kap modalnya paling 1.500 2.000. Nah, Fahri tetap dapat untung dengan ditani seperti ini. Nah, kalau kita jual tanpa ditani dulu, itu sobat akan mengalami kerugian ataupun kalau misalnya dijual lebih dari harga kita beli dulu Mungkin akan berat bagi konsumen. Jadi dengan ditani seperti ini, nanti jumlahnya akan continue dan juga kita bisa produksi massal atau banyak. Sehingga harga pokoknya kan bisa turun. Jadi kita bisa jual dengan harga sesuai dengan saat ini, dengan harga murah. Tapi kita tetap dapat untung gitu. Oke ini Mojitonya nanti biar ditanam sama anak-anak. Terus kita mau panen begonia. Ini begonia bisa di stek daun ataupun stek batang. Nah ini kita bisa potong-potong seperti ini. Kemudian nanti kita tanam dengan media lumut. Nah karena hasil tani sendiri jadi ibaratnya tanamannya udah nggak beli ya bibitnya nggak beli. Jadi kita panen sendiri nanti biaya pokoknya tinggal perawatan sama biaya untuk media tanam yaitu lumut dan juga kap atau potnya. Nah supaya hemat itu potnya pakai kap. Ini di sini juga ada mojito yang udah jalan jalar Nih Fari tanin semua nih. Nih di sini juga ada mojito. Tuh. tuh motifnya bagus terus. Tuh. Nah di sini tinggal panen, potong-potong, potong tanam, potong tanam kayak gini. Nah. Misal pun Fahri jual Rp 5.000, ini tep untung karena udah hasil tani sendiri. Noten. Nah ini anak-anak bagian penanaman ya, di sini ditanam-tanam. Pakai Cup seperti ini, jadi ini kan harga pokoknya murah ya kalau kap seperti ini. Satu kap itu Rp 200-500, kemarin kami hitung kalau yang kecil gini Rp 250, kalau yang gede itu lihat. Nah yang kap agak besar gini. Kap cendol cendol atau dawet. nah ini segini maksimal 500 rupiah kalau kita jual misalnya ini begonia ini ya 5000 nih terus uh, dikurangi harga pokok dari potnya 500 rupiah sama lumutnya paling 1000 ya jadi 1500 sama biaya perawatannya 1.000 rupiah, jadi kita masih untung masih untung 2.500 gitu kak mari bertani, semoga video ini bermanfaat, semoga seba sekalian bisa jual murah tetapi tidak rugi sampai jumpa di video selanjutnya yuk